Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'duh Sahabat Al-Quran dan pertinta Al-Quran yang berbahagia dimanapun kita berada Semoga dalam melindungan Allah SWT Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin Iaitu belajar tentang ilmu tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Imran mulai dari ayat uh, 12 uh, sampai nanti kita lihat waktu sampai di ayat berapa Mari kita mulai dengan diawali pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah serta mudah-mudahan dilancarkan semua usahanya, dimudahkan rezekinya, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Auzubillahiminasyaitanirrajim. <Syukur> Bismillahirrahmanirrahim. Qulilladzina kafaroo sattulaboon watusharoon. Jadi kalau diwakaf di sini boleh dibaca dua, empat atau enam harkat karena di sini menjadi di lisukun ketika berhenti satu jangan sampai memantul karena huruf wain bukan terhad, bukan, bukan termasuk huruf kolqole <kullil> motobi adanya sukun yang diawali baris pada huruf dhal. panjangnya dua harokat Kan faru, ru. Dua harkat Yaitu matabii, Adanya Yang didahului Baris domah Pada harkat Huruf ro kan faru, Satu Labu bu. Matabi'i Panjangnya Dua harkat Satu Labu Nawatu Ruh kalau tidak diwakaf ini juga matabi'i panjangnya dua harakat Qul lil ladzina kafaru satulabuna wa tusyru ila jahannam Tanda Waqaf, Waqful Awla boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Jahannam. Gunnah Mushaddadah mendengung selama dua harkat. Adanya Nun yang bertasdid. Dengan cara bunyi haknya dimasukkan ke Nun. Jahannam. Wabi salmihad wabi sal sal alif lam komariyah dibaca dengan jelas wabi salmihad matahari sukun sekaligus memantul dengan pantulan kuat karena adanya huruf qalqalah yang sukun berada di akhir kalimat yaitu huruf dal maka dibaca dengan pantulan kuat wabi salmihad qadakana lakum ayatun fi qadakana lakum Qad qalqalah surah pantulan kecil Adanya huruf qalqalah Yaitu dal yang sukun Berada di tengah-tengah kalimat Qad kana lakum Ka Ka Matabi'i adanya huruf alif Yang diawali baris fathah Pada huruf kaf Kana lakum A Lakum kum a izhar syafawi dibaca dengan terang dan tidak belah mendengung karena ada mim sukun yang menghadapi huruf hamzah yang berupa alif laikum a, a dua harakat adanya harakat yang berdiri pada huruf alif mad badal ayatun fi fi samar mendengung selama dua harkat ikhfa hakiki karena ada tanwin thomah yang bertemu dengan huruf fa ayat tufi fi atainil fi adanya Yasukun sukun yang diawali baris kasrah pada huruf fa panjangnya dua harkat Fi fi atainil nil alif lam qamariyah dibaca dengan jelas fi atainil taquta. dua harakat yaitu matabi'i kita ulang pad kan lakum ayatu fi fi tanda waqaf waqful awla, boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti fi fi Mendengung samar selama dua harkat, ikhfa hakiki, karena ada tanwin dhammah pada huruf tak merbutoh yang bertemu dengan huruf tak. Maka dibaca dengan ikhfa hakiki dan dipanjangkan atau didengungkan selama dua sampai tiga harkat. Fi'atun tuqah matabi'i. Adanya al huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf qaf, panjangnya dua harkat. qaf, fi, fi. dua harkat. qaf, dua haruf qaf, dua haruf qaf, dua haruf qaf, dua harkat. bi Matabi'i Adanya Yasukun yang diawali baris kasrah pada huruf B Fisabilillah Dibaca dengan tipis atau dibacalah Tidak dibaca tebal atau tidak dibaca Allah Karena huruf sebelum lafal Allah Yaitu lam berharkat kasrah Kemudian lafad Allahnya Dibaca panjang selama dua harkat Karena adanya harkat berdiri pada huruf lam hukum bacaan matbani kalimi. في <sulham> dua harkat matbani kalimi adanya harkat berdiri pada huruf ra, panjangnya dua harkat Wow orangrongkem Fi tui Yarau Tuirau Imbi gun Mendengung selama dua harkat. karena adanya tanwin wind pada huruf tak merbutok yang bertemu dengan huruf I itu yaitu ya. Maka membacanya dengan didengungkan selama dua harkat, hum karena ada huruf mim yang bertemu dengan huruf mim maka dibaca dengan Idgham mimi, dendinggungkan selama dua huruf. Kat Ya ro nhum mislayhim ra yalain mislayhim him ra yal him ra yal idhu syafawi adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba dibaca dengan terang himrayal mislay himrayal rayal yal alif lam komariah dibaca dengan jelas raaylain matarik disukun boleh dibaca dua empat sampai enam karena adanya mad lin yaitu ya sukun yang diawali baris fathah pada huruf ain kemudian bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakaf ini tanda wakaf namanya wakful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti <Syukur> mari kita ulang تقاتل في taqatilu fi sabi lillahi wa akhraqankam firatu يرونهم raunahum kan firatu Ya Langin, Wallahu yuaidu, Wallahu dibaca dengan tebal dibaca Allah karena huruf sebelumnya yaitu waq wow, baroharkat fat-h. Wallahu yuaidu binasrihi. Maksilah kosiro, adanya hak domir di sini yang diawali oleh huruf yang berharkat hidup. Kemudian, tidak ada hubungannya dengan kalimat atau lafat berikutnya, artinya tidak bertemu dengan alif di lafat berikutnya. Makanya, disebut dengan maksilah kosiro. Panjangnya dua harkat minasrihi mai may may yasha, may may mendengung dan dipanjangkan selama dua harkat may ya, panjang dan mendengung selama dua harkat karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf idgam bihunnah yaitu ya Hai Mei ya-syaak mat'arik disukun ketika diwakuf karena adanya matomi yang bertemu dengan huruf hamzah yang disukunkan karena wakuf Maka boleh dibaca dua empat sampai enam harikat ketika tidak berhenti di sini jadi ketika tidak berhenti, maka di sini hukum bacaan mad wajib motasil, maiyashaa, mad wajib motasil, panjangnya dua setengah alif atau 6 atau lima harokat mayasyā Jadi mat aril sukun ketika berhenti. Ayo kita ulang. Wallahu yu'īdu bi-nashrihi mayasyā Mendengong selama dua harokat, yaitu unah mushaddadah, karena ada nun yang bertasdid dengan cara bunyi alif dimasukkan ke nun. Innafi fi, fi mat tabii panjangnya dua harokat. Fi za za mat badal, karena adanya harokat berdiri pada isim isyarah panjangnya dua harakat. Zalikalaib laib pantulan kecil karena ada huruf qalqalah yang sukun berada di tengah-tengah kalimat yaitu ba maka dibaca dengan pantulan kecil laibaratal yaitu hukum bacaan idgham bigunnah idgham sorry Hukum bacaan itu bila gunnah. Yaitu dengan cara ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu domah yang bertemu, ilmu Karena adanya tanwin ilmu yang bertemu dengan huruf-huruf ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu Lil ada alif lam komariah pada kalimat absor maka dibaca dengan terang liulil ab ab pantulan kecil kalau kol kalau adanya sukun yang berada di tengah-tengah kalimat absor itu menarik sukun karena ada jamat yang bertemu dengan huruf roh yang disukunkan karena wakaf. Membacanya boleh dua, empat, sampai enam harikat. Mari kita ulang, baca. Baca. fi li'ulil absa. Sadaqallahul Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.